Channelnya Daniel Saputra. Oke okay, kali ini kita akan mancing di daerah Sungai Musi Dua. Kali ini kita ditemani dua orang para senior senior mancing. Oke okay, kali ini kita akan selesai lepas habis zuhur kita akan menuju ke lokasi guys. Oke okay, guys jangan lupa saksikan terus ya jangan yang belum subscribe subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys okay, you guys you taps Ini lokasinya, Mas Bro, tempat kita mancing hari ini. Ini yang nomor punggung 42 ini udah dari jam 10 pagi. Kita setelah lepas libur, kita baru bergerak mancing Ini teman kita, ini peralatan kita, Mas Bro. Ini kita sekarang bawa tempe, lima bungkus. Timpi buat umpannya, Mas Bro. Oke, okay, Mas Bro, kita coba melemparan pertama kita. dapatnya Pak Bro. I, ikannya dapat Pak Bro, nih. Kecil-kecil lah pun tu, tak apa, -apa lah. Sipada tu. Thank <laughs> you. Hey guys, ini yang ketiga kalinya, guys. Tarikannya kita, guys. Hey, iya, guys, lumayan. Hai, hai, hai, hai, Okay guys, ini hasil kita hari ini mancing di bawah jembatan Musi dua guys. Nih guys, nih lumayan guys. Buat makan dua hari. Oke okay guys, berhubung pancing kita hari ini banyak putus, jadi mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya guys. Nah, mungkin besok keesokan harinya mungkin kita Dan persiapan, guys, mending sini. Di sini tempatnya di daerah jembatan Musi Dua, aliran Sungai Musi. Di sini cukup optimal, sama umpan terus pancingnya tadi terlalu banyak biar ikan banyak yang nyantol assalamualaikum warahmatullahi ya. Okay, dulu kita ini. Lupa subscribe, subscribe dulu ya guys. Ini